Beberapa wanita mungkin merasa lebih percaya diri ketika memiliki payudara yang besar alami. Namun, ada pula sebagian dari mereka yang merasa terganggu karena memikun nyeri pada leher, bau, dan punggung. Nah, kabar baiknya ada beberapa gerakan sederhana yang bisa dilakukan sebagai cara mengecilkan payudara. Pertama, shoulder press. Caranya dengan siapkan dua dumbbell. Pegang dumbbell pada masing-masing tangan. Angkat lengan ke bahu, kemudian ke atas kepala. Lalu, kembali lagi ke bahu. Lakukan gerakan ini tiga kali sebanyak 5 repetisi. Kedua, push up. Caranya dengan, posisikan badan seperti push up dengan kaki ditekuk. Pastikan punggung dalam posisi lurus. Turunkan tubuh lalu dorong kembali ke atas. Lakukan gerakan ini lima kali sebanyak tiga repetisi. Ketiga, Side raises. Caranya dengan, pegang dumbbell di kedua tangan dalam posisi berdiri tegak. Angkat lengan ke samping tubuh dan tahan posisi ini selama beberapa detik. Turunkan tangan ke bawah dan lakukan gerakan 3 saat sebanyak 10 repetisi. Keempat, Chest Press. Caranya dengan, berbaring di matras dengan kaki menekuk pegang dumbbell di tangan kanan dan kiri. Angkat dumbbell hingga tangan dalam posisi lurus ke atas. Tahan posisi selama beberapa detik. Lakukan gerakan 3 saat sebanyak 10 repetisi. Kelima, push up dinding. Push up dinding dapat dilakukan dengan berdiri tiga menghadap dinding. Beri jarak antara kaki dengan dinding sebanyak 2-3 langkah. Letakkan tangan di dinding setara dengan tinggi bahu. Tekuk lengan dan condongkan tubuh ke depan untuk melakukan push-up. Pastikan punggung dalam posisi lurus. Untuk hasil yang maksimal, lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Keenam, palaver halter. Gerakan palaver halter dilakukan dengan berbaring di atas matras. Pegang satu dumbbell dengan kedua tangan. Letakkan dumbbell di atas dada. Kemudian angkat dumbbell hingga ke belakang kepala. Kemudian perlahan kembali ke posisi sebelumnya. Untuk hasil yang maksimal, lakukan tiga saat sebanyak 10 gerakan. Ketujuh, jogging. Jogging menjadi cara mengecilkan payudara yang terakhir. Kamu dapat dengan mudah melakukan gerakan ini di mana saja. Untuk hasil yang maksimal, sebaiknya lakukan gerakan jogging selama 20 menit. Selain mengencangkan tubuh, Gerakan ini mampu menghilangkan lemak berlebih pada payudara.